Alright guys, welcome back with me masih di catatan kaki. Jadi kemarin kita udah mencari beberapa betina-betina yang berasal dari kota pahlawan. Kota Surabaya. Karena Kemarin yang stok yang kita dapat tuh dikit gitu, man ya. dikit gitu ya. Kita kita merasa kurang referensi gitu ya tentang kota Surabaya ini, keindah keindahannya gitu makanya kita sekarang akan mencari lagi karena pasukan kita sudah berhasil mendapatkan beberapa betina-betina yang siap untuk di reaction lagi ya. Sudah tidak sabar ingin melihat. Aduh, oke, okay, man. Langsung ini pertama ada uhti-uhti. Uh, Kenjeran ya hey, hey, hey. uh, oh. okay. Ini kok sama Udah oh, dia... spam ya Oke okay. Untung dia tuh PUBG gitu loh Gak Okti-Okti FF gitu Pasti langsung dikat gitu Langsung dikat sama dunia ini Tapi <laughs> sama FF tuh udah gak nyambung gitu Oke okay, 98 Tidak tipis lah ya Ekstra pila okay. Efeknya tuh emang nggak Oh, Itu aja satu foto aja <laughs> penonton kecewa sekali karena penonton menunggu beberapa foto yang dipamerkan atau video gitu kenapa kenapa cuma satu yang di... Aduh kurang sembilan delapan lagi November loh gadis DM apa gadis DM Seperti biasa dia foto selalu foto di toilet mall Itu pasti toilet mall tunjungan plaza itu Fix itu ya Pasti selalu kenapa gitu Coba-coba selalu suka foto di kaca di cermin toilet gitu Untung gak toiletnya SPBU ya Pasti udah jelek gitu bau bawa gak enak gitu Surabaya Barat ya Tenggermanukan Kau tau daerahnya emang Wah, boleh juga nih. Duh, cocok berdaster gitu emang. Emang keren gitu. Maksudnya dia tahu gitu loh. Maksudnya dia pantas pakai baju apa tuh. Gua, gua, gua suka banget gitulah. Ada cewek-cewek yang yang tahu gitu. Maksudnya tahu trend gitu, tahu style buat dirinya tuh yang terbaik tuh kayak apa gitu. Gua suka kayak gitu ya kan. Ini jersey Persita Tangerang kok kayak beda gitu ya kalau dia pakai ijab ya tapi bolehlah kenapa tapi 2003 gimana gas aja ya kan aduh ini beda dikit gitu tahun sama tanggal lahirnya tuh beda dikit gitu men Waduh, di apart gitu, fotonya tuh di apart di samping kaca-kaca gitu, kayak memperlihatkan kotanya tuh indah gitu ya. Waduh, libra, 163 Ah, kulit es krim. Jiwa barbar, jiwa-jiwa <gulit> yang menantang gitu orang-orang ini tuh kayaknya kalau ditantang balik tuh udah. Mingkep gitu ya Perang suka sih juga berbar gitu nggak Kurang gitu ya Anak rungkut men Surabaya 2022 Lanjut 2022 2022 Kok udah gede ya Udah cuma foto satu gitu aja Dibilangin penonton tuh kecewa Kalau cuma dikasih foto satu mbak Ngertilah Tolong Surabaya September Anak 2000 pas gitu Kadang lebihnya itu dari pupas itu. Kita lihat ya kan. Lah, oh, udah seperti biasa foto di toilet. Leo. Waduh. Hado. Damage-nya tuh udah nggak ngotak gitu orang-orang oh tiotio yang imut jin itu. Ini armor tuh tembus gitu, armor tiga tuh tembus sama demilipi kayak gini gitu Nggak ya, kuat, kok bisa gitu ya Serah banget, chill Virgo Darum saatnya 162 Udah, oke, okay, suka ngemil Suka ngemil Gue, gue, gue respect sama cewek kayak gini Dia tuh suka ngemil, suka makan, tapi... Dia masih memperhatikan badannya gitu uh, Dia tuh masih mikirin uh, lifestyle-nya gitu Jadi mungkin dia sering olahraga gitu Makanya body bodinya tuh nggak terlalu kelihatan gitu Kalau dia suka makan dan suka ngemil ya. Biasa pakai airpods setengah Gak tau satunya tuh gimana airpodsnya Tuh kan Tuh Wow Itu yang bilang kampungan tuh siapa gitu dan tolol gitu, siapa yang bawa apa gitu yang bilang kambungan tuh Siapa tolol Walaupun dia rambutnya berwarna seperti jamet, ya nggak papa Itu stylenya dia, dan dia cocok loh Nggak bisa dibilang jamet Jamet itu adalah ketika kita bertampilan tidak sesuai dengan visi kita Koek <tuk> <tuk> kurang gitu loh Beda lah jamet sama gini tuh beda Emang Surabaya damage-nya nggak ngotak gitu Cantiknya tutu debun Cantiknya ke tulang <tuk> Gua uh, selalu selalu minta disenggol orang-orangin. Kenapa? Kasih dong gue alasan kenapa suka di senggol. Dan bajunya tulisannya apa? Asu. Barbar bar sekali gitu ya USA apa Asus sih? Kalau kelek Nggak, ini soalnya kameranya terbalik gitu Antara USA atau ASU Atau USA ASU gitu Wah, USA ASU kayak kita pro versi, gitu ya Nggak, nggak, nggak, nggak Nggak gitu intinya, nggak gitu ya Surabaya, nih, Boros Wih, emang dari samping tuh demetnya Gitu, gitu ya Wah, anjing, satu lagi ya. Itu cuma satu lagi Waduh Single mom gitu, men ini kayaknya tipe tipe okay, yang suka, Ini tahu tak traveling gitu loh ya Tuhan. Ba, Wah, percakapannya ba, banyak ba, kali ya, ba, Surabaya Selatan bukan bingung. You know, oh. oh, ketintang tahu gua waduh. Cibi-cibi gitu ya anaknya ya Cibi-cibi suka foto gitu Haduh bisa dong kita hunting berdua Modus hunting Emang kalau fotografer tuh gitu gitu Modusnya tuh tinggi gitu Padahal gak, gak mungkin hunting tuh di hotel Gak mungkin gitu Esensi hunting itu kan mencari sesuatu yang baru gitu ya Jadi kenapa di hotel gitu Menurutnya fotografer tuh gua agak pernah melakukan itu ya Kenalan yuk Waduh Tausnya udah buaya gitu, model. Oh dia dia SM model. Oh calon istriku bisa dong ya semoga terkabul ya kalau istriku semoga ya kan kita kan nggak tahu men nggak usah gitu siapa tahu doa itu dikabulkan kalau semua model tuh pasti banyak saingan men ya jadi kayak Aduh sulit gitu perjuangannya tuh teh dari min min seratus gitu baru 0 baru 100 gitu Perjala perjuangannya tuh lebih dalam gitu loh susah sama cek-cek kayak gini gitu. Oke teman-teman itu aja ya kayaknya ya Jadi uh, terima kasih ya udah nonton Mungkin kita besok cari betina-betina yang ada di kota berikutnya ya kan Karena kita udah dua, dua, dua video ini Mencari betina-betina yang cocok buat kita Yang berasal dari Surabaya Besok kita mencari di kota lain deh Kan, kan Jawa Timur masih lebar Jawa nih bos Masih lebar Kita bakal kemana-mana bisa Gue ingetin lagi gitu Untuk teman-teman yang baru aja nonton video ini Atau baru lihat channel ini Langsung aja subscribe gitu loh. Nama gua Fanny Hav. See you next video.